hati hati hey yo Assalamualaikum geng welcome back with me geng nah apa kalian apa kabar kalian para youtuber apakah kalian sudah menerima email yang seperti ini saya rasa kalian sudah menerima email yang seperti ini oke bagi yang belum tahu gue kasih tahu di sini cara mendaftar uh, untuk informasi pajaknya ya. Ini adalah informasi pajak uh, atau peraturan baru dari YouTube Amerika uh, dari Amerika Serikat. Ini adalah informasi informasi pajak yang harus kita uh, isi formulirnya. Di sini gua enggak terlalu ngerti bahasa Inggris nih, geng, tapi setidaknya di sini gua ngerti sedikit-sedikit. Uh, istilahnya di sini kita harus uh, mengisi informasi pajak. Uh, di sini bakalan uh, kita bakalan kena hmm, potongan sebesar 24% geng geng geng. geng Jadi <gih> di sini kita bakalan uh, kena uh, uh, potongan sebanyak 24% ya dari penonton luar negeri atau dari Amerika Serikat, geng. Nah, sebelum lanjut ke videonya atau cara mendaftarnya, kalian jangan lupa like, comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman uh, YouTuber yang lain tahu kalau informasi ini itu penting banget. ya. Oke, okay, yuk kita langsung aja cara mendaftar informasi pajaknya. Oke, okay, let's go. Nah, oke okay, geng, uh, di sini kita uh, kalian harus masuk pertama, kalian harus masuk ke Google AdSense kalian. Kemudian bakalan tam, uh, bakalan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini uh, kalian klik uh, kelola info pajak. Kemudian Nah, di sini kita baca sedikit berikan atau e, perbarui informasi pajak Anda nah, info pajak Amerika Serikat untuk menerima pembayaran dari Google pastikan Anda memberikan informasi pajak proses ini memerlukan beberapa menit nah di sini kalian tinggal klik tambahkan info pajak nih geng setelah kalian mengklik itu bakalan keluar tampilan seperti ini e, kalian disuruh memasukkan kata sandi email YouTube kalian geng nah kata sandi YouTube kalian nah di sini kita masukkan dulu kata sandinya setelah kalian memasukkan kata sandi e, YouTube kalian geng, atau email kalian bakalan keluar tampilan seperti ini nih geng e, kalian disuruh kita baca sedikit info pajak Amerika Serikat untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu nah di sini e, kalian disuruh memilih jenis akun yang kalian gunakan geng nah di sini gue me, menyarankan menyarankan untuk mengklik perorangan kemudian klik berikutnya di terus langkah kedua kita harus apakah anda warga negara penduduk Amerika nah di sini karena kita tinggal di Indonesia kita klik tidak geng karena kita bukan negara Indonesia atau AS berikutnya setelah kalian klik berikutnya bakalan keluar tampilan selanjutnya pilih jenis formulir pajak nah di sini rata-rata teman-teman youtuber yang lain uh, milih yang yang paling atas nih geng yang W strip b BEN kalian klik kemudian kalian klik lagi mulai formulir dan klik Oke kita tunggu dulu sejenak nah oke okay, setelah muncul setelah kalian klik yang tadi bakalan keluar lagi tampilan seperti ini guys di sini uh, udah tercantum nama asli dari email kalian nih guys ya. nama asli dari channel itu kalian dia nama DBA di, nama DBA perbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan ini bisa kalian kosongkan yang perlu kalian isi hanya negara pengguna oke okay? nah karena kita dari Indonesia kita cari Indonesia Indonesia. Nah, kita klik Indonesia. Kemudian TIN asing. Nah, apa sih TIN asing ini? Adalah nomor NPWP. Nah, kalau kalian tidak punya NPWP, e, karena gua juga nggak punya NPWP, kita klik aja berikutnya, guys. Nah, di sini bakalan keluar tampilan seperti ini. Kalian diminta untuk mengisikan alamat alamat bar satu kalian tinggal ikutin aja prosedurnya Bandung kemudian alamat duanya Bandung juga kemudian kota Bandung karena gue tinggal lagi sekarang tinggal di Bandung terus di sini provinsi kita isi Jawa Barat kemudian kode pos kalian harus uh, ikutin aja peraturannya geng sini kita isi dulu uh, ininya Oke, okay, nah setelah kalian isi uh, ini alamat kemudian uh, uh, kota provinsi kode pos, nah kalian tinggal klik yang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah di sini kita klik ini, geng. Kemudian di sini kita klik berikutnya lagi. Nah di sini uh, keluar lagi tampilan seperti ini perjanjian pajak. Apakah anda mengklaim tarif? Kita klik tidak, geng kita klik tidak karena kita tidak tinggal di Amerika Serikat atau AS. Nah, kita klik lagi berikutnya. Pokoknya kalian tinggal ikutin prosedur yang menurut kalian itu penting. Nah, di sini kita klik bakalan keluar tampilan seperti ini, geng. E, nomor 4, pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan buat tinjau PDF dan konfirmasi informasi Anda. Nah, kita klik di sini, kita centang, kemudian kita klik berikutnya. Nah, terus selanjutnya bakalan keluar tampilan seperti ini, geng. Seperti ini, kita ulang lagi. Identitas pajak udah, udah centang, udah benar, udah benar. Yang kelima udah benar. Yang keenam, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, kita klik ya. Kita klik itu kita klik dulu nama lengkap resmi. kalian mengklik nama lengkap resmi kemudian apakah anda orang yang tercantum di bagian tantangan kita klik ya terus di sini kita klik berikutnya nah di sini apakah anda memberikan informasi pajak nah kita baca dulu kan apakah anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran nah di sini kita klik e, keluar, keluar tampilan seperti ini geng. pernahkah individu atau identitas entitas yang disebutkan di bagian e, bla bla bla bla, bla. Bacan, geng, ya terus kita klik tidak yang tidak nah saya menyatakan bahwa layanan diberikan pada golek ini kemudian kita klik ya yeah. mungkin pajak kemudian kita kirim kita tunggu dulu sejenak. Nah, di sini e, kita udah menerima email dari YouTube dan e, informasi pajak kita udah disetujui nih, guys. Nah, udah, disetujui, udah disetujui. Nah, gampang cara mendaftarnya kalian tinggal ikutin cara e, prosedurnya, tinggal kalian tinggal ikutinnya peraturan dari YouTube-nya. Oke, geng. Sekian aja dari gua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, see you next. Bye.